Kita kedatangan tamu lagi suprapit Ini keluarnya rumah laharnya oblak ini. Nah. Tuh. Pegang. Ke sana kok. Jadi caranya kalau biasanya kan pakai kaleng union kan bisa. Cuman pakai kaleng union kan terlalu tipis. Jadi kita gunakan ini Bekas tutup ol, apa botol oli guys Ini sudah kita cetak tinggal masang ya Nah gini kan Apabila dia terlalu Misalnya ini Ini kan kalau pakai kaleng union kan terlalu Kalau kaleng union kan terlalu tipis Kita gunakan ini saja Bekas botol oli kan kita giniin, kita ukur, udah pas, ini udah siap diukur ya. Hmm. buat bapak-bapak tukang langsir, cara ini cukup cocok untuk mengirit biaya kan? Oke, okay. kita pakai saja. Hmm. Terus kita rapikan. Lihat rapat, oke. Nah, begitulah cara sederhananya. Nih. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.